Cek, cek Satu, dua, tiga Oke mulai Selamat malam Selamat datang di Jagat Gandomayet Maaf kalau opening openingnya gak serem Kali ini kita uh, kedatangan tamu Seorang narasumber boleh disebutkan namanya? Uh, iya salam kenal. Uh, mungkin nama saya tidak bisa menyebutkan ya. Iya. Oh. Yeah. Jadi ya yeah, yeah. saya akan bercerita nanti di sini tentang pengalaman horor saya. Jadi sebut saja si Mas gitu aja. Iya. Yeah. <laughs> Oke okay, gimana ceritanya? Iya uh, yeah, saya langsung mulai ya. Iya iya iya. Ini kemungkinan terjadi terjadi ini itu bulan apa uh, bulan Agustus tahun 2020 kalau uh, saya ah ya 2019 nah Dikai tahun yang lalu ya tahun yang lalu nah di sini itu terjadi bukan hanya pada saya tapi keluarga saya juga oke okay. uh, berawal dari uh, kakak saya yang bilang kalau ibu saya dan kakak saya tersebut habis dibawa ke salah satu praktisi perukiah di daerah Nganjuk oh. nah, perukiah ini mengatakan bahwa kakak dan ibu saya itu ketempelan dengan tujuh pocong oke okay. nah, uh, anehnya di disini saya posisinya emang saat itu sedang tidak berada di rumah dalam satu minggu, jadi kayak hmm. hari Senin saya pergi ke uh, Malang, terus hari Rabu balik ke rumah, dan langsung pergi lagi ke daerah uh, Tuban. Nah, di sini saya tidak terlalu bertemu dengan keluarga saya, tapi hmm. sebelum pemberangkatan saya ke Malang itu, saya bermimpi dan mimpi ini yang mungkin terhubung dengan apa yang terjadi sama kakak dan ibu hmm. saya semacam firasat berarti iya bisa dikatakan seperti itu jadi uh, satu hari sebelum saya berangkat ke Malang ini saya iya yeah, oke okay, uh, jadi satu hari sebelum saya berangkat ke Malang saya bermimpi berjalan di belakang rumah saya itu kebetulan ada satu gang yang belakangnya itu banyak pohon bambu jadi okay. bisa dibayangin rumah saya mm -hmm. belakangnya itu ada jalan gang iya yeah. paving terus belakang uh, samping uh, itu depan-depan rumah-rumah juga ya jadi rumah paving rumah dan baru pohon bambu yang lebat banget kalau di desa saya mungkin Orang-orang juga mengatakan itu namanya barongan Oh bambu. Nah, ya, barongan, barongan Di sela-sela bambu itu Itu dulu ada jalan yang emang Digunakan masyarakat sekitar Untuk pergi antar RT atau antar gang Tembusan Seca Iya jalan tembusan secara cepat Nah saya bermimpi di situ Tiba-tiba berdiri di tengah Sebuah aliran air pembuangan hmm dan saya melihat sosok pocong besar banget warnanya coklat dan saya langsung mengatakan kalau loh ini ada pocong perempuan ngapain di sini mm -hmm. karena emang gendernya saya ngerasa ini perempuan okay, kayak orang okay. pakai rukuh tapi tingginya itu tiga uh, dua setengah meter tiga meter gitu okay. nah saya sempat panik pertama saya mencoba jalan lebih cepat untuk mengarah ke rumah saya. Nah di belakang pocong itu tadi berdiri dua pocong, hmm. yang satunya wajahnya terbuka, yang satunya tertutup. Tapi bedanya okay. lebih kecil setara manusia. Saya ngerasa kayak, loh, kok ada pocong yang sepasang di sini suami hmm, istri? Ya, ya, ya. Saya spontan saja sih mengatakan yang kayak gitu. Saya mempercepat kaki saya dan akhirnya uh, melewati gang keluar depan rumahnya yang belakang rumahku itu tadi. Hmm. Setelah keluar gang, tiba-tiba ada satu sosok pocong lagi yang mengintip dari celah gang itu dan badannya full terbuka semua. Oke, okay. kain kafan yang menutupi itu hanya kayak seperti orang pakai gudi, kemeja tapi dadanya kelihatan sampai ke bawah gitu. Yeah. Oke. Okay, okay. Dan kainnya itu sangat kotor banget. sama mm -hmm. berarti sudah lama. Iya udah lama. Dan ini seluruh tubuhnya itu kayak gosong, kayak hitam. Oke okay, gitu. oke. Okay. Uh, saya makin panik. Kenapa kok ada beberapa jenis pocong yang keluar di sini? Uh, saya lari ke bagian belakang rumah saya. Mm -hmm. Berencana mau masuk ke uh, rumah lewat pintu belakang. Yeah. ternyata di samping pintu belakang saya itu muncul lagi dua sosok Pokong yang tadi, juga. oh, baru, Beda, baru. baru jadi itu tadi sudah empat, nah ini muncul lagi dua nah dua ini, uh, wujudnya itu yang satunya kainnya kotor, tapi dia pemalu mm -hmm. kayak banyak bercak darah, bercampur dengan tanah gitu iya, yeah, iya, yeah. yeah, saya langsung panik melihat itu, kayak Wah ini nggak beres nih, nggak beres Nah sampingnya itu ada pocong yang kayak kurus banget, kecil hmm. Bahkan kainnya itu lusuh, kotor kayak habis Cuman uh, nih ya? kena air-air got, air comberan atau begitu hmm. Kotor, hitam gitu Saya nggak saya jadi lari ke pintu belakang Akhirnya saya memutuskan untuk lari ke pintu depan rumah Lewat samping rumah itu Nah ketika lurus di jendela kamar saya Saya bertemu dengan satu pocong yang memang uh, sering nampak ke kakak saya sebelumnya Dan memang uh, bekas peninggalan dari tanah kosong samping rumah hmm. Jadi pocong ini itu udah lama bertetangga dengan keluarga saya Dan ya pocong ini sering membantu saya Cuman saat itu saya panik dan kaget kenapa lagi nih kenapa pocong sambil rumah ini juga ikut nampak dan saya dengar dengan jelas gema suara dari mulut pocong yang tetangga saya tadi itu yeah, yeah. mengatakan hati-hati ada yang masuk ke rumahmu gitu oke okay, oke okay. seketika setelah dia mengatakannya seperti itu saya terbangun dan posisi terbangun itu saya kaget karena tangan saya so, uh, serasa seperti ada kain yang uh, ditarik selimut yang ditarik dari tangan saya dan hmm. jendela saya itu langsung bunyi dak gitu kayak ada keluar orang keluar iya. okay. kayak ada sekelebatan yang keluar dan itu putih aku pikir kayak wah ini mungkinkah pocongnya yang sampai ke rumah itu mengganggu lagi gitu dan saya pun marah mencoba kayak mendoakan apapun berdoa apapun untuk melindungi yang di rumah atau apa hmm. uh, Dan dari situ Saya mulai uh, bersikap berpikir netral Dan semoga tidak terjadi apa-apa Doa saya seperti itu saja gitu uh, Setelah dari Malang Saya pulang ke rumah Dan tidur di rumah itu Sempat tidak ketemu sama kakak dan ibu saya Besoknya saya langsung pergi pamitan Tanpa ngecek apa-apa di mereka Ngecek nah, apa-apa, maksudnya uh, ngecek kayak ada yang aneh atau apa gitu. Jadi, okay. cukup uh, hanya pamitan gitu. Nah, sebelum hmm. ke arah Tuban ini, saya mampir ke salah satu kampus yang memang tempat saya kuliah di situ, hmm, yeah, dan yeah. saya ngobrol dengan beberapa teman saya yang memang mau ke arah Tuban juga. Oke, okay. uh, untuk menanyakan tentang aksesnya ke sana, bagaimana? Nah, ketika nongkrong di daerah kampus ini. Tiba-tiba saya terbesit kayak bayangan dua pocong laki-laki hmm. Itu tiba-tiba terbang Terbang menjauh dan meneriakan kalimat terima kasih gitu. Jadi kayak oh, ikut berarti Iya ada okay. yang sempat ikut dengan saya dan saya nggak menyadari itu Kayak yes. dia itu menjaga jarak sejauh 4 meteran jadi saya nggak enggak kerasa hal yang seperti itu kan hmm. uh, Teman saya yang pertama kali menyadari loh mas kamu kok kayak diikutin pocong gitu masa iya di ada aku ngerasa ada pocong ngikutin kamu dan aku ngecek ternyata ada dua dan dua ini karena uh, aku langsung respon ada sosok itu iya Kembali lagi, ya. Mm -hmm. Jadi, di sini saya mungkin bisa dikatakan bisa merasakan hal-hal seperti itu, okay. tapi ya, tidak seali orang-orang praktisi di luar, sih. Yeah, Cuman yeah, kerasa yeah. gitu aja. Nah, dua pocong ini terbang menjauh dan bilang, "Terima kasih, saya pun kaget. Uh, terima kasih. Kenapa? Apakah gara-gara ada kerajaan pocong di sekitar kampus saya, dan akhirnya mm -hmm. mereka menemukan tempat baru, atau mm -hmm. bagaimana?" Saya juga. Gak tahu dan gak menanyakan itu juga uh, eh, ini saya mencoba untuk menghilangkan pikiran tersebut Dan ya berhasil saya menikmati waktu saya Sampai uh, tiga hari kemudian saya pulang okay. ke rumah Dan baru ketemu sama keluarga saya itu Dan kebetulan juga keluarga saya baru pulang Dari tempat Rukiah itu Jadi dari Nganjuk, ya, eh, Nganjuk. Dari Nganjuk tadi ya okay. Uh, dari tempat perukiahan ini yang kakak saya tadi bilang uh, hal serupa oke. Orang tua saya sama kakak saya, ibu saya lebih tepatnya Sama kakak saya diikutin sama pocong oke Dan masing-masing diikutin tiga Wah lumayan Itu, lumayan. Iya, itu kata dari praktisi tersebut <tuh> Dan akhirnya saya mencoba menanyakan ke uh, kakak dan ibu saya Emang apa yang terjadi kok sampai... Di Diagnosa dikatakan ditempelin pocong seperti itu mm -hmm. uh, Awalnya saya belum sadar hubungannya dengan mimpi saya itu tadi Ibu saya bercerita kalau uh, ketika satu hari sebelum saya berangkat ke Malang mm -hmm. Ibu dan kakak saya itu ada hajatan undangan Kayak undangan nikah Diundang di ya, undang. di undang nikah ke RT sebelah okay. Dan itu lewat jalan pintas tersebut yang ada barongannya, ya, oke. barongan pohon-pohon bambu banyak itu. Oh, nah, oke. ketika mereka berdua itu berjalan masuk ke arah barongan, kebetulan itu posisinya sandi Waktunya, uh, Waktunya mau maghrib, surup-surup. Waktunya mau maghrib. Nah, tetangga saya disitu, ada yang menyapu, sedang menyapu tetangga asli, As ini. Iya, tetangga asli oke. yang rumah yang tadi aku lihat ada pocong hitam hmm. itu. Nah, tetangga ini. Sedang bersih-bersih, menyapu halaman rumahnya, dan ibu saya itu sempat melihat ada sosok perempuan pakai hijab syari tinggi banget, dan itu berdiri di uh, sela-sela pohon bambu tadi. Ha -ha. Okay. Jadi, ibu saya melihat itu, dan kakak saya juga melihat. Bahkan hmm. mereka berdua sempat mengobrolkan itu, kayaknya orang yang juga mau undangan deh. Oh, tapi itu siapa? Iya, okay. tapi siapa? di ya, antara kita tanya gitu Nah mau menanya itu Terus karena ada tetangga saya yang sedang menyapu mm -hmm. Akhirnya men menyapa tetangga saya yang menyapu itu tadi mm -hmm. Mau magrib kok baru nyapu sih nah, Iya mumpung masih bisa ke Daripada uh, nanti nggak sempet malah kotor gitu mm -hmm. Tetangga saya ya basa-basi kayak gitu mm -hmm. Setelah basa-basi itu Ibu saya memperhatikan lagi jalan tadi Ternyata orang yang pakai hijab Coklat itu perempuan yang besar itu hilang Udah gak ada Padahal baru sebentar iya. Nah ketika lewat itu Kakak dan ibu saya Merasa kurang nyaman Kayak ada yang uh. aneh gitu nah, Akhirnya uh, Ketika Ketika bis pulang mm -hmm. Keseharian mereka itu ngerasa Ada yang ganjel katanya Kayak berat Kayak Aneh, tapi, kayak tapi yang aneh. Yang aneh gitu. Nah, dan akhirnya, uh, di hari ketiga, ketika saya pulang dari hmm. Malang, ibu saya itu berangkat ke Nganjuk untuk yang pertama. Dan akhirnya dikasih tahu kalau ditempeli di kapocong itu. Makanya, saya ketika pulang tidur itu enggak ketemu sebelum ketuban. Hmm. Nah, uh, ketika hanya pamitan, uh, orang tua saya pulang, saya pamitan, baru berangkat ketuban. Hmm. Nah, ketika pulang lagi. Orang tua saya balik dari nganjuk untuk yang kedua Dan dari yang kedua ini uh, Udah dikasih tahu kalau semisal yang ngikutin itu berkurang Karena? Karena yang dua tadi ikut saya Oh dihanterin yeah. tadi, oke okay. Jadi yang ikut kakak sama ibu saya itu dikatakan berkurang sama si perukiah ini, hmm. ya, si perukiah ini. Otomatis kan ya ini hal yang kayak aku nggak ada brief loh nggak ngomong sama hmm. orang Perkia ini hmm. cuman apa yang saya rasakan hmm. ketika ada yang pamitan itu tadi kok terhubung sama jumlah yang mengikuti kakak saya sama ibu saya ketika pulang uh, maghrib di rumah saya mau coba untuk ngecek lagi ngelihat sekitar dan ketika di kamar mandi uh, saya mau bersih-bersih badan saya mencium aroma busuk banget di kamar mandi itu. Okay. Dan ibu saya sempat mencium juga. Disangkanya ada tikus mati entah di bagian luar dapur atau uh, sekitar dapur gitu. Karena ada celah sedikit uh, antara tembok rumah saya dengan rumah tetangga. Takutnya ada tikus yang meninggal di situ. Oke. Okay. Uh, dicek sama ayah saya, nggak ada. Dan ketika saya coba untuk melihat lebih jauh ternyata di sela-sela tempat yang antar tembok tadi itu ada seperti mayat kurus banget berselimut kain kafan dan uh, kayak yang disiram air comberan tadi. Oh, yang yang katanya yang, kurus tadi. Iya, yang oh, sebentar-bentar ini melihat ini melihat dada, dada, dalam tanda petik ya Iya, ya. saya melihat ada kayak siluet siluet bayangan hitam dan itu hmm. berselimut putih-putih kayak abu-abu gitu -abu sih kotor banget hmm. dan emang tercium banget dari situ arahnya terus karena iya saya pernah di pondok dan pernah berdoa dikasih tahu sebuah doa-doa hmm. ini saya mendoakan kalau semisal uh, berdiam di situ nggak apa-apa tapi jangan sampai membawa buruk hal buruk pada lingkungan keluarga hmm. saya Ataupun tetangga saya Kenapa kok, kok bisa membawa hal buruk Bisa dijelaskan uh, Sepengetahuan saya Dari hmm. pengalaman yang ngobrol-ngobrol Dengan teman-teman dan orang-orang Yang emang mengaku bisa begitu Sosok pocong Ketika datang ke rumah seseorang Itu menandakan rumah tersebut Akan terjadi apes Oh Jadi kayak Bakal ada sesuatu hal yang buruk terjadi pada rumah tersebut. Oh, nah, gitu ya. Iya. Okay. Yeah. Okay, okay. Di sini pocong itu sempat ketika saya mengetahui dia kayak benar-benar nyel nyelip banget di antara hmm. gang sempit gitu. Hmm. Karena badannya emang kecil dan dia hmm. makhluk astral, jadi sempat ketakutan. Sempat kayak teriak-teriak teriak kayak, hmm. kayak gitu. hmm. Tapi nggak ada suaranya cuman ketika saya mencoba untuk merasakan apa hmm. yang dia maksud uh, sosok ini mengatakan kalau saya takut mau kemana saya sosok baru di sekitar sini okay. saya nggak bisa kemana-mana kalau saya keluar nanti ketemu sama yang besar di sana Oh ha, anu saingan iya yeah. berarti seperti persaingan wilayah atau gimana gitu, okay. jadi dia saking ketakutannya, akhirnya saya berdoa tadi malah karena hati saya enggak enakan. Jadi saya doakan kalau dia uh, semoga menjadi lebih baik dan enggak jangan sampai mengganggu dengan lingkungan, lingkungan keluarga tetangga saya dan keluarga saya gitu. Okay. dan akhirnya setelah itu keluarga saya sudah tidak mencium aroma busuk lagi karena pindah atau sosoknya tetap di situ cuman karena mungkin kata-kata saya yang mengatakan jangan sampai mengganggu keluarga kan otomatis bau juga mengganggu kan oke okay, jadi mungkin entah ditahan atau dirubah oleh Pak enggak tahu uh, jadi kalau saya total yang dua sudah lepas ikut saya hmm. di area kampus tadi yang satu berdiam di Uh, antara tembok tetangga dan rumah saya mm -hmm. uh, Terus yang satu lagi itu Emang pocong tetangga saya Jadi sisa tiga kan Dan yeah, yeah. ini Sama persis dengan yang dikatakan Sama yai Perukiah dari Gajok itu Yang mengikuti kakak dan ibu saya itu Sisa tiga Oke okay. Yang berawalnya masing-masing yeah. punya tiga hmm. Diikutin tiga Sisa tiga Sisa tiga berarti Ya, yeah, jadi kan empat tadi kan. Empat. Dua okay. lepas, satunya di dapur, satunya tetangga saya, hmm. dan yang tiga ini itu yang dilepaskan sama yai itu tadi. Oke. Okay. Dibuang. Jadi, yang tinggi tadi. Iya. Jadi pas tujuh dan saya uh, sem awalnya itu masih nggak percaya gitu loh. Hmm. Kok kayaknya pernah ketemu sama sosok yang di pojokan tadi ya? terus kok kayak yang kemarin pamitan ke saya kayak pernah ketemu ya hmm. dan uh, akhirnya satu minggu kemudian saya diajak untuk menemui yai yang bisa merukiah tadi hmm. satu keluarga rombongan semua ke sana dan dari yainya tersebut pertama kali ketemu saya itu bilang kalau masnya habis diikutin juga ya tapi udah lepas Oh iya Mbak gitu. Oh iya Yai iya, hmm. Oh iya Yai iya. uh, Kapan hari uh, saya diikutin berapa -berapa Yang saya ceritakan tadi hmm. Akhirnya dilepas Dan dibersihkan, dibantu dibersihkan Sama Yai tersebut Satu okay. keluarga saya Dan dari situ saya baru terhubung Dengan plot Cerita yang berawal Dari saya mimpi diingetin Sama pocong tetangga saya Dan jumlahnya semuanya tujuh Oh. jadi kayak wah, jadi pocong samping rumah saya yang saya anggap itu mengganggu ternyata dia mengingatkan saya untuk berhati-hati karena ada hmm. yang masuk ke rumah oke kayak maling itu iya. okay. membantu security guide <laughs> berarti yang tadi udah dilepas ke Dilepas sama Kyai iya tadi. yang tiga tadi udah dilepas sama kiainya okay. nya, udah dibuang atau gimana. Hmm. Saya kurang paham, jadi uh, dari sini saya sempat percaya nggak percaya sih. Mungkin hmm. ini yang namanya dikatakan orang-orang kayak wangsit atau yeah, yeah. Uh, ketemu sosok astral lewat mimpi atau apa gitu. Cuman saya bersyukur keluarga saya masih baik-baik saja, dan uh, sampai sekarang juga masih uh, apa ya, udah tidak. Terkena hal seperti itu lagi hmm. Tapi karena saya terkadang Merasakan hal yang seperti itu okay. Jadi di rumah itu Saya mulai sering dihampiri Sama pocong samping rumah Kayak temenan gitu Iya, okay. Jadi kayak menyapa dengan baik Dan hmm. ngobrol Awalnya itu saya juga takut Dengan model wajahnya sosok yang di samping rumah itu hmm. Terus karena Sangking-sangking uh, Takutnya saya mengatakan kalau misal kamu mau kenal denganku dan ngobrol bareng sebagai tetangga, nggak apa-apa. Tapi saya minta tolong, wajahmu yang buruk itu tutup. Jadi okay. kain kafanmu yang sebelumnya nampak kotor atau apa bersihkan dan hmm. wajahmu jangan sampai terlihat. Aku bisa kok merasakan apa yang kamu katakan. Jadi nggak harus kelihatan wajah karena saya sering kaget kalau melihat wajah yang seperti itu gitu oke okay. dan iya yeah, entah juga nurut juga ditutup beneran Iya, yeah, bener, bener ditutup jadi ketika nampak itu kayak emang putih doang gitu sih jadi saya oh datang oh datang gitu oke okay, oke okay. ya yeah. mungkin seperti itu sih cerita saya yang saya share untuk malam ini berarti ini intinya si masnya bisa lihat dalam tanda petik berarti ya, intinya, intinya yeah. seperti itu. Iya. Yeah. Wah ini kasian yang ngedit ini. <laughs> <laughs> Tidak apa-apa. Iya. -apa. Iya. Yeah. Yang ngedit. Semangat. Terus uh, ad ada yang bisa disampaikan dari cerita masnya tadi? Uh, mungkin pesan ya, seperti pesan-pesan yeah. gitu yang bisa saya share untuk para pendengar. Waduh, uh, nasrul sebenarnya jangan terlalu takut sih. Karena mm -hmm. mereka ya sama aja dengan kita, punya emosi, perasaan gitu. Bahkan kalau misal kita ditakut-takuti ya, uh, kita kalau bisa jangan takut gitu. Mungkin mm. kalau kaget iya, karena manusiawi. Yeah, ya. yeah. Tapi diusahakan jangan terlalu takut. Mm. Uh, dan ya, tetaplah yakin dengan pegangan masing-masing. Entah itu antara religi atau spiritual okay. pribadi. Karena mau nggak mau kita pasti akan bersinggungan dengan hal-hal yang spiritual seperti itu hal-hal yang kayak seperti itu jadi tetap dengan yakin dan uh, amalan keyakinan masing-masing gitu aja ya oke wah seru ini <t <t <t tapi juga ngeri akhirnya ini apalagi record-nya malam-malam sudah itu itu aja ya sudah oke Oke terima kasih sudah mau berbagi cerita sekian ya sekian dari kami dari Menara Sumber terima kasih banyak demikian untuk cerita kali ini terima kasih sudah mendengarkan tetap ikuti channel ini karena akan ada cerita yang lain lagi di lain kesempatan dan Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.